Terima kasih berjumpa lagi dengan saya, CP Pemula. Ini aku mau sekedar informasi ya, berbagi-bagi informasi buat teman-teman pemula. Seperti saya, bagaimana cara nge-print satu kertas, satu kertas menjadi am, dua halaman ataupun empat. Ini kebetulan saya sudah ada filenya, ini empat halaman. Nah, sebelum kita nge-print, kita bikin dulu pengaturan kertasnya, kawan. Nah, kertasnya ini marginnya kita sesuaikan terserah ya marginnya berapa nah yang paling utama ini dia harus landscape landscape dan multipicknya dia kita buat 2pick per set kanan kiri ya kertas kita buat legal legal kebetulan legal nih ya teman legal ini dan widthnya ini kan kalau dari komputer di bawaan 35 kita buat 33 karena kalau 35 kalau kawan-kawan itu ketikannya padat atau berbagai bingkai itu akan terpotong bawahnya Jadi kalau sudah selesai kita oke kan ah, ini empat halaman ya empat halaman coba kita print ah, kalau pengaturan kertasnya printnya kawan ya sebelum kawan-kawan ngeprint ini page-nya ini halaman ini kan empat halaman empat halaman berarti kita mulai dari halaman terakhir empat koma satu empat satu baru kita print ya kita print kita tunggu hasilnya ini dia oke jadi kalau kita mau timbal baliknya ini kan halaman 4,1 print lagi print lagi print lagi Ya, dua agak kabur nih ya agak kabur kita print lagi ah, masukkan ke 2,3 tadi kan 4,1 sekarang 2,3 caranya gini teman ini kan halaman 4 nih udah keluar nih. Acaranya nah, caranya gini. Balikan baru kita print. Print. Nah, ini dia yang empat halaman ya. Empat halaman. Nah, jadi ini halaman satu, ini halaman dua, ini halaman tiga, ini halaman empatnya. Ini halaman empat, jadi kalau kita lipat, dia bisa seperti ini. Nah, Untuk halaman-halaman berikutnya seperti, seperti itu juga cara ngeprintnya ya. Contohnya kalau uh, 8 halaman, 8,1, baru masuk print, Baru kita balikkan 2,7 Nah itu satu lembar Seperti itu Oke kalau Empat halaman seperti yang baru saya buat ini Kalau dua halaman Dia langsung aja Terima kasih Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman pemula seperti saya